Untuk membuat bonsai kelapa yang indah dan menarik itu sangatlah mudah. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan bibit yang akan kita tanam. Bibit kelapa yang biasa dibuat sebagai bahan bonsai diantaranya ada kelapa gading susu, kelapa gading merah, kelapa sayur, dan kelapa puyuh. Untuk mendapatkannya pun cukup mudah Yang pertama yaitu Memilih gigit buah kelapa yang sudah tua Untuk ditumbuhkan tunasnya Dan yang kedua Langsung mencabut dari tunas-tunas yang tumbuh di sekitar pohon kelapa di kebun kelapa Untuk praktek pada video ini Kita gunakan cara yang kedua Cara ini cukup praktis dan lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan kita tumbuhkan tunas dari buahnya yang memerlukan waktu cukup lama tunas yang telah dicabut cukup dipindahkan pada wadah yang telah diisi dengan media tanah yang subur posisikan menanam dengan kondisi tunasnya miring agar terbentuk karakter alami si bonsai itu sendiri untuk batoknya bisa dipotong atau dibersihkan sabutnya dan dibiarkan tumbuh bersama tunas. semua kembali pada selera masing-masing. selanjutnya jika akar sudah mulai terlihat kuat gali tanah di sekitarnya hingga akar terlihat seolah-olah menopang pohon. keseluruhan bagian daun dipruning atau dipotong hingga habis. kecuali untuk tunas lancip yang berada di tengah agar nantinya menghasilkan daun-daun baru yang indah kemudian cukup sabar menunggu dan merawat setiap hari dengan tetap mempertahankan kelembaban tanah hingga menghasilkan bonsai kelapa yang indah bernilai tinggi terima kasih atas kunjungannya semoga bermanfaat